Tahun 1971, peruri didirikan dengan tujuan mencetak uang kertas, uang logam untuk Bank Indonesia, serta surat-surat berharga untuk kepentingan pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Selain mencetak dokumen sekuriti bagi negara seperti dokumen keimigrasian, pita cukai, meterai, dan dokumen pertanahan, kami pun dipercaya negara lain untuk mencetak uang dan dokumen sekuritinya. Di area seluas 202 hektar di Karawang, Jawa Barat, kami telah menghasilkan berbagai produk dokumen sekuriti yang berkualitas tinggi. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, tanggap terhadap kebutuhan pasar, kami pun mengembangkan layanan melalui empat anak perusahaan untuk memberi solusi bisnis terintegrasi yaitu di bidang security paper mill, security printing, digital security, dan optimalisasi aset properti. Kami juga memiliki satu perusahaan afiliasi PT Sikpa Peruri Securing di bidang tinta security. Teknologi smart security system yang dirancang memiliki kualitas terbaik pada setiap produk yang dihasilkan, yaitu uang kertas, logam, paspor, paspor visa, meterai, pita cukai, serta dokumen security lainnya yang memiliki nilai security terbaik. Kami bangga ikut berperan menjadi bagian perjalanan bangsa ini melalui produk yang dihasilkan. Hingga beberapa negara lain seperti Nepal, Sri Lanka, dan Filipina mempercayakan pencetakan dokumen security negaranya kepada Peruri. Hal itu menjawab visi Peruri sebagai perusahaan berkelas dunia di bidang Integrated Security Printing and